Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara sekalian, jumpa lagi dengan saya Soleh Masih di Fatih Channel Saudara sekalian, yang akan kita bicarakan saat ini adalah Persoalan kata anjay. Saudara sekalian, kata anjay itu merupakan Kata samaran dari kata anjing ya. Nah, kan kata-kata anjing itu Itu sesuatu yang Uh, memiliki kesan negatif seperti itu, nah, jadi orang tatkala kala mengucapkan itu agak disamarkan ada anjay ada anjir ada lagi anjrit gitu kan, ada lagi oh masih banyak lah itu sebagai apa pengganti daripada kata anjing yang terutama di suku Sunda itu adalah uh, ucapan atau ungkapan yang negatif, yang tidak baik seperti itu nah sekarang kita akan membahas persoalan ini sebelum kita masuk ke persoalan kata anjay kita harus membahas terlebih dahulu kenapa sampai muncul kata anjay nah sekarang bagaimana hukum mengucapkan kata anjing kita akan bahas ini Pertama, akan kita bahas dalam perspektif Islam terlebih dahulu. Bagaimana dalam Islam? Dalam Islam, menyebut seseorang dengan sebutan binatang itu terlarang. Binatang apapun itu tidak dijelaskan. Apakah itu hewan atau binatang anjing, babi, kemudian harimau, codot, cebong, kampret, dan sebagainya. Itu nggak boleh. Menyebut seseorang dengan sebutan binatang itu nggak boleh. Jadi kalau yang menjadi tujuannya penyebutan kata-kata anjing itu adalah e, apa? menyebut seseorang dengan nama itu, maka itu hukumnya dosa. Jadi apabila kamu anjing, itu adalah sesuatu yang haram, tidak boleh, dosa besar. Nah, tapi bukan hanya anjing, menyebut dengan hewan lain pun itu sama. Nah, tetapi terkadang seolah-olah bahwasanya binatang anjing itu seolah-olah itu binatang yang e, apa namanya paling kotor paling najis makhluk terkutuk kan seperti itu seolah-olah seperti itu padahal yang namanya binatang ciptaan Allah itu sama saja apalagi kan kalau dicerita Al-Quran, ashabul kahfi itu kan ditemani oleh seekor binatang anjing kan seperti itu Nah, cuman mungkin dalam hal bahasan Fikih, ya jilatan anjing itu memang termasuk kepada Najis Mughalado. Sehingga orang kesannya kalau e, anjing itu adalah binatang yang paling kotor seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya kalau dalam Islam, dalam perspektif Islam, e, jika hinaan terhadap seseorang dengan menggunakan nama binatang, anjing atau sebagainya itu tidak boleh atau dosa seperti itu. Tetapi apabila kata-kata anjing itu itu sudah bukan lagi hinaan kepada seseorang misalkan. Contohnya ungkapan rasa kagum, ungkapan rasa senang, itu suka muncul ungkapan itu. Anjing, kan seperti itu. Ini sebagai contoh ya. Jadi ungkapan rasa heran, ungkapan rasa bangga pun biasanya dengan kata-kata itu. Nah, jika motifnya seperti itu, itu kan persoalannya lain lagi. Jadi kalau dalam perspektif agama, kalau bukan penghinaan, ujaran kebencian terhadap seseorang, itu nggak masalah sebetulnya, nggak masalah, gitu ya. Nah, cuman yang kedua bahasan yang kedua, persoalan eh, dilihat dari sudut pandang etika atau norma. Etika itu adalah sesuatu yang lahir dari budaya dari adat kebiasaan, dialek suatu daerah kalau dalam Al-Quran disebut dengan atau ma'ruf gitu ya ma'ruf asal katanya 'urf. itu etika yang berasal dari budaya orang eh, lingkungan tersebut menyepakati bahwa ini sesuatu yang baik ini sesuatu yang buruk itu bertalian dengan etika nah untuk di kita saat ini kalimat anjing Apakah itu pujian? Apakah itu, uh, apa namanya, ungkapan rasa uh, "wah"? Gitu, terlepas dari itu semua, alasannya tetap itu masih kategori atau tergolong kepada sesuatu yang jelek, yang kotor. Itu etika di kita. Bertalian dengan etika itu bukan sesuatu yang bagus. Terlepas motifnya apa, apakah itu ungkapan rasa? Heran, ungkapan rasa pujian dan sebagainya tetap secara etika itu masih tergolong kepada sesuatu yang kotor. Nah, jadi tidak bolehnya, kalau menurut pandangan saya, itu bertalian dengan etika, ungkapan anjing itu. Apabila bukan ujaran kebencian, itulah bahwasanya kata anjing itu tidak bolehnya menurut etika, tetapi... Bertalian dengan etika itu adalah hukum masyarakat. Apabila itu berubah, maka hukumnya pun menjadi lain lagi persoalannya. Misalkan, beberapa tahun ke depan, ucapan kata anjing itu itu sudah menjadi bukan sesuatu yang celak lagi di masyarakat. Tapi itu justru sesuatu kata yang lucu, misalkan. Itu, eh, apa namanya, yak anggapan masyarakat. Itu kan normanya sudah berubah. Gitu kan. Nah, apabila seperti itu, berarti kata-kata itu e, tidak masalah. Tapi untuk sekarang itu masih bermasalah di masyarakat. Saudara sekalian, bertalian dengan kata anjay. Kembali lagi yang menjadi persoalan itu penghalusan ya. Bahasa saya itu menyamarkan atau menghaluskan kata anjing itu dengan anjay. Nah, apabila sekarang dipersoalkan kata anjay, kenapa enggak kata yang pokoknya saja? Kata anjing, itu yang dipersoalkan. Kok sekarang kata yang disamarkannya justru yang dipersoalkan. Gitu ya. Kenapa enggak yang pokoknya saja? Larangan mengucapkan kata anjing misalnya. Kenapa enggak itu? Kok jadi anjaynya jangan jadi persoalan. Jadi, kalau menurut saya, kenapa harus yang lebih kecil gitu? Enggak enggak yang Pokoknya saja seperti itu. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.